Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Kita berada di Dusun Jurangkuak Desa Bebidas Kecamatan Wanasabah Kita akan mulai mendaki Bukit Gedong Dengan ketinggian 2000 MDVL Saya bersama teman-teman dari Komunitas Pendaki Teman saya namanya Bang Deo Bang nama nama viralnya Pandiul sama Bang Iki juga kita coba mendaki bukit um, bukit gedong dan ada lagi satu yang belum banyak diketahui orang namanya bukit eksklusif yuk seperti apa keseruannya nanti ikuti kami terus guys oke okay? sampai ketemu ya yuk kita mulai pendakian mulai dari sekarang sip oke okay, ciao Ehm. Kita sudah 10 detik, 5 detik nggak masalah. Biar jadi ada selanya, jedanya itu bang. 5 menit, eh 5 detik, 10 detik, aman lah. Buat jeda aja. baru kita mulai uh, pendaki 5 menit yang lalu semoga perjalanan lancar, aman, damai ya apa namanya? di Jogja hmm. ayo bantu saya buatkan saya proposal saya bilang kan kalau mau oh ya aku. nyambung gitu kan nyambung obrolan kita udah sekarang saya masih perjalanan ke Nukupin Uangnya dari Tunggung ya baru saya buatkan Oh iya Itu juga Saya buatkan Lewat tau kan ya, Ya. di sana masih manual masih manual dia ya, nah Lin kan udah ya, nah, nggak nggak, sekarang dia di Jawa Bisa, Pak, uh -uh. Nah, mana udah ke Banyuwangi okay. ke Jawa Tengah salah 50-200 lah hmm. Tetapi kalau Stapet eh, ini kayak lebih murah Iya hmm. yeah. yeah. trick track, ini nih guys sini kontur tracknya itu banyak 80 sampai 90 persen hutan jadi sekarang kan cuacanya udah mulai membaik ini musim hujannya udah mulai udah berkurang jadi ini banyak track bonusnya alias datar tracknya jadi kalian mesti kesini guys nyoba nih karena satu pintu masuk banyak destinasi ada yang lagi mau naik down nih tapi saya gak mau sebutkan namanya sekarang nanti aja kalian lihat ya di vlog saya oke, okay, kita lanjut lagi guys pokoknya tidak dua penjualan di sana ada yang terlalu ada yang ngomotif karena ada di arah kedua ada langkah tidak ada yang membuat mak. Mereka ada Anak buka. Anak buka. Anak buka. Ini anak pas-pas. Anak buka anak kan? Eh, telak. Lepas, <laughs> lepas <laughs> balik balik nanti, dia akan berjalan. Riz, dia akan berjalan. Riz, dia akan berjalan. Dia akan Wah! Dari istirahat nih, oh, dari mana? Dari karang, Karangbaru, Karangbaru, karang, karang Mataram? Enggak, ini dekat di mana Sabah. Oh Karangbaru, Manasabah? Mantap, mantap, tuan rumah dong, masuk blok saya ya, terokok aja dong. Dari mana Pak? Saya aslinya Aymala, tapi jerah ke Lombok Tengah. Ini udah lihat kali? Halo, gimana? Mau percakapan sama teman Oke, dan daun sudah. Sudah. Nah, ini aku sih mau nyaranin berapa malam nih? Hmm, semalam, semalam. Kalau mau jangan ke di puncak aja yang ken arung sama kami aja. Jadi, kapan eksklusif lah, Baru itu. mirip mirip dendong. Oh. oh. Apanya kapannya sweater 40% ya? Iya, kanji. Oh iya. 20 menit aja. Luka luka. Oh, dari dari pelawanan turun oh. kayak mirip-mirip wopok, naiknya. ini, oh, ya. oh, ya. kecamatan wilayah kalian nih, warna Sabah, kan? Terbaru Harus kalian support dong. Iya. Yuk. Nanti. Kita lanjut lagi ya, ya. Nah, nanti kita nge-vlog, kita ngobrol banyak nanti ya. Kurang pikiran, ya Oke, oke, kita lanjut okay, Guys, Ini udah sampai Jukur. hutan jakan sijang katanya Coba tuh, lihat tuh Reknya Cukup wow. banyak akar-akar, ini -akar. bisa Lanjak oh, terus ke atasnya Nggak Tahu seberapa tinggi ini tanjaknya Let's go, kita cek aja Never try, never know ya Nice. Oke, okay, sampai ketemu lagi ya. Abang dari rumah. Dari rumah. Dua. satu kijang 1, di sini kijang 2 ganti oh ini banyakannya mantap guys gua demen ini banyak akar akarnya jadi nggak licin guys ya katanya sih tanjakan kijang kita tahu berapa ketinggiannya berapa lama kita harus naik pos 1 itu pos 1 nah ini kan nah, itu kan kita udah sampai pos 1 guys pos 1 ya ya kondisinya pos 1 kayak gini jadi nanti pas sering apa gitu buat beristirahat. Ya, yang penting bisa landai tapi bisa istirahat aja. Ya enggak kawan-kawan. Yes. Semoga kita berdoa semoga. kuning setiap pohon tuh nggak mau percaya mereka sama saya deh pohon mungkin itu gerbang bus sementara kita beri dulu barang menit Yalah, untuk recovery tenaga Sembari kita hah, minum apalah mungkin mau ngerokok kawan-kawan ngeliat tuh kabutnya tebal banget sudah sama, -sama, sama nih agli. saya tunggu mantap guys uh udah, udah lama apanya dulu lama laparnya apa lama kenyangnya <gat tuh> jadi oh <susuruh>